Apa nih? Wah, apa yang kau lakukan di situ Sepertinya kamu terjebak ya. Apa perlu? kau menolongmu. Ini. Tolong aku Aku di batu Wah Asyam sekali Aku harus membantu kamu Supaya kamu tidak kejepit Tunggu sebentar ya, ya lalalala, lalalala, lalalala. Sepertinya aku harus mendorong ke atas Aku dorong kamu ya Wah ya, gimana? sudah lumayan bagus. iya nih. terima kasih ikan nemo, kamu telah menolong aku. terima kasih banyak. sama-sama ikan hiu Kita kan sama-sama bayi ikan jadi harus saling menolong. Iya, kamu betul. Yuk, kita pergi bermain bersama. Ayo, kita bermain bersama. Wah, ternyata bermain bersama sangat seru sekali la la la la la la la la la la la kita main sama-sama ya. Aku mau naik di batu dulu. Duduk. Iya. Ternyata. Bermain di air itu. Selepas ini. Sepuas ini. Sangat menyenangkan sekali. Wah. Ha, ha. Iya ikan Nemo. Kamu baik sekali mau menolong aku. Terima kasih banyak ya. udah tenang aja. Aku kan oh, ikan baik, pasti menolong teman. Wah, ha, ha. Yuk. Kita jalan-jalan lagi atau kamu di sini aja mau ikut aku apa enggak? Enggak aku di sini aja soalnya tadi badan aku sakit karena kejepit. Ya udah, aku berenang dulu sambil latihan. Yahoo yahoo Du <tik> du <Sing> Wah, Pak Ani, sepertinya ini sebuah kerjaan. Ternyata kita menemukan sebuah kerjaan di sini. Wah, sepertinya pimpinannya, Yumartil, nih. Bahaya ini ya kalau aku di sini wadidaw bahaya sekali sepertinya aku harus pergi dulu dari sini nanti aku dilihat lagi <tik> wah kamu ngapain semut sini kamu ngapain sini semut? Kamu sedang melihat sesuatu ya? Iya nih nemo. Aku melihat sesuatu di batu besar itu tadi. Sepertinya di sana ada sebuah kerjaan. Iya, kamu betul semut. Tadi aku sampai di sana. Dan untung aku langsung melihatnya. Di sana dipimpin oleh ikan hiu martil, rasanya takut sekali aku dimangsa sama dia. Di sana banyak ikan pemangsa, loh. Jangan sampai ke sana ya, semut. Iya, jangan khawatir. Aku di sini tetap memantau aja. Ya udah, ya udah, ya semut. Aku mau ke temanku dulu. Aku tadi meninggalkan teman aku di sana. Di sana ada ikan Yuh kecil, kasihan dia tadi terdampar. Oke, ikan Nemo, sampai jumpa ya. Dadah-dadah, ikan semut. <tik> Hai teman apa kabar Sepertinya kamu cukup baik hari ini ya Ya udah ya aku mau duduk di samping kamu aja dan ternyata tadi ikan Nemo menemukan sebuah kerjaan Yuk kita lihat ikan nemo menemukan kerjaan apa tadi Wah, ternyata ikan Nemo tadi menemukan sebuah kerajaan laut di sini. Yang dipimpin oleh ikan hiu martil nih. Wah, ternyata anggotanya ada si anjing laut, lobster, ikan pari, lobster juga, lobster lagi, gurita, ikan pari lagi, ada ikan hiu di sini dan ikan lumba-lumba, wah ternyata si, mereka ini satu kerajaan dipimpin oleh humartil. Humartil ini sangat berbahaya karena dia suka memangsa ikan ikan besar. ini Lobster merah ya. Dan ini bebi anjing laut nih. Bebi anjing lautnya sepertinya melapor tuh kepada rajanya. Wahai raja. Izinkan aku untuk turun ke laut. Aku mau bermandi-mandi. Silahkan. Aku persilahkan kamu. Yuhuy, terima kasih. Shalalalalalalalalalalala. Dah, di sini aja. Wah, kamu ngapain semut merah di situ? Sepertinya kamu sedang bermain ya. Iya nih aku di sini sedang bermain udah aku lanjut dulu Lalalala. Wah teman-teman kamu ngapain di sini sepertinya kamu berpose ya atau mau aku foto sekalian <tuh> Enggak kok di sini Aku lagi bermain bersama teman aku nih mau kenalan. Nam... aku yang orange ini namaku Nemo dan yang biru ini namanya Hiu. Oh iya, nama aku baby anjing laut. Ya udah. Sepertinya videonya cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe di channel Toys of Mainan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, cek